Wajib tahu, hanya kira mampu Tapi, apa? Apa hutang kelajar Hanya hanya kira mampu Hanya wajib itu, tak pegang itu Tentu, wakil lintah Hanya hutang yang mampu lintah Tapi, 10.000 lintah Hanya wajib kerja Dan lebih daripada belanja orang yang wajib atas Nak bakarnya, hanya mengembangkan Untuk orang yang wajib nak bakar Pada masa permintaan dan datangnya mesti jaga apa, mesti cuci, mesti cuci mulut, mesti ada pun pasu, dan ramai adalah terdapat kura-kura, ada anoa, kamoi, dan diserahkan kuda lebih daripada tempat periyamannya, ah, kerana situ baru muda-muda, dan lebih daripada hamba yang bertanda kepadanya, karena bertemu dengan dia, hanya darah kuda, ada macam kuda-kuda air, karena ya tua atau karena yang mempunyai batapan. Jadi, jadi yang kira mampu kau, yang pertama anda bekerja, anda bekerja rendah kemudian yang kedua anda cenderaan yang yang kelabang berkahan yang kelibat dari ruang mana yang luar mana kamu tidak ingat lagi kemudian yang kedua ketiga aman jalan ...daripada suatu yang ditakuti atas dirinya. Kemudian ada cara macam Cara syarat bagaimana orang tu, untuk roh ni... ...jalan perjalanan yang ni amat. ada gerbang tu tu. Dan atas harga ni... ...kemudian amat berharga ni tau. Sama ada jalan itu daratan atau lautan. Mungkin dia buat darat, tu buat darat. Atau buat ke depan, buat ke depan dalam neraka. Ikut radis sejatnya dan sarakan sej mula dalam jalan itu di diperoleh ayam. Lengkap. mengenai EJ binah dan bekal pada tempat yang berada mendaguakan dia. Eh, hanya bekal-bekal ni, ek pai dan segala-gala, ya, ek pai nama. Ah, Bunda EJ binah, Bunda makanan Sip nama makan dah. Nanti kan mampu. Mampu untuk kawal ni. Ini kerana mampu untuk kawal ni. Dan lagi dengan harga yang sepatutnya pada masa itu, dan masa itu. Kanya ada yang terima harga itu mah. I, padung, I. Patung-pah, I. Patung-pah. Pak masanya. Ini ni, ni. Masa ni ni ni. Ni ni tak buat kadang ni ni. Tengok dan jelaskan pula pada perempuan, apabila mak wina yang jauhi ya, jauhi kampung, kampung jauhi. Dan jelaskan pula pada perempuan bahawa keluar dia ya, dengan suaminya, kepada uh, yang, atau dengan mahramnya untuk datang atau serta nya jika perempuan yang kepercayaan cara wajib ini, uh, haji perempuan, uh, nyaji, yang haji wina ya. yang. Haji cara cara di di tapi mau Cara ini aman dalam Ada pun harus Ini wajib ni, harus dia cik Maka iaitu harus keluar perempuan, perempuan Karena Haji Puan Musa ha, Dengan satu perempuan Kepertayaan dalam Dia orang itu Haji wajibnya Yang akhirnya dia orang lain Dalam ibadah ini, ini Harus dia keluar dengan sendirinya Jika dia aman Aman Uh, akan dirinya daripada kerjakan, <coughs> karena mengerjakan haji konsultatif dan wajib dari group menyo berkiranya aman, aman kalau dia daripada kerjata, aman itu. Tapi untuk mengerjakan uh, haji paruh tu, haji paruh tu, jadi rendah jadi tu di kuantiti pengelakannya, pengalami, nyawa wajib, boleh menolong berkiranya aman jangan. Arman tawali amam, jika gerom ejalor. Ha dan terjadi. <tuh> ada kun Keluar perempuan baruq Buka karna. Bukan seperti ia seluar kan dia. Ya kemuju atau kerana haji yang benar, haji besar atau kerana berbiaga di muka maka iaitu haram. Jika tiada setanya suaminya atau maharnya nya ja ja ja lah dia datang tu hok guru ulama tu ko dia datang sama dia datang aku ja tunjuk mau tak cek ah budi diwi tu nak banyak perempuan menyambut satu sama tabak kelompok weina wala pun nama-nama kelompok weina macam boto weina mun dia Beda ada hati. Ya dia baru baru ini kan? Begi ke kampung katak tu. Ya dia. Nah, maka dia jerjak dia dia makan ni kan dia jerjak tu. Oh bila kurang makanan pada kaya pakai kau jangan dia jangan lain-lain mulai roak. Ya ataupun roak. Air ulogi ulogi. Ya. Ah. Ataupun janganlah kau, ataupun janganlah ni, ataupunlah. Kemudian yang keempat bahwa kuasa ia ya, atas kendaraan dengan tiada musyafah yang sangat sama ada di atas dengannya uh, Sibrak uh, atau uh, Sekada atau lainnya segera-segera dapat bekerja ya, di atasnya dengan tiada musyafah kemudian disiarakan dong um, uh, kendaraannya, kendaraan ya. yang berangkat uh, dan cakam-cakam yang besar dosa akan ini boleh kena cukup mahaim-mahaimah itu. Ini yang sedang-sedang dari. Bukan ra'an laut ataupun bukan ra'an nerak. Ini yang wajar-wajar mungkin. Jadi ini adalah kutbuan sebabnya. Ini kira-kira mampu duduk Yang Ini mampu duduk roi. Kira-kira orang mampu jatuh wajinya. Jadi nak belanjakanlah. Belanjakan duduk rohnya untuk pergi rumahnya hanya untuk bagi hutan tu lain di bangka dia tu bagi hutan lebih kemudian kita kena ahli dia ni raan pina dan adalah panjang nah ya kalau dia jangan kemudian jangan jangan ikut tak ada nanti karma nah dia macam tu salah satu rupanya yang hanya jangan yang de mau supaya dia kuasa guru Dan bagi yang kedua, istihtahat, istihtahat, dirilis iaitu kuat dengan orang yang lain iaitu dua perkara uh, mampu lebih pakai gog iaitu mampu beror orang Pertama, orang yang dia makhluk iaitu orang yang tiada kuasa mengerjakan lagi dengan sendirinya sebab ia sangat uh, tua segera-gera tiada kuasa dari keterahan atau sebab ia sakit yang tiada harap akan sembuhnya maka bagi batas orang yang membutuh itu bahawa mengupahnya akan orang yang menghajikan atasnya dengan upah yang Nah kemudian bagi yang pertama baru ikutlah mampu mampu saja bayar paket engkau tak boleh bayar paket engkau tak boleh bayar kau bayar paket engkau tak boleh bayar upah engkau tak boleh Uh, upah kau uh, Atau um, yang kekuah Ada mungkin jatuh yang terang Jadi, nah, jatuh cara nyawa ini Dengan cara upah kau Upah ni bukan um, upah yang patut jiji uh, Upah yang patut Jiru no, bampu, ni bampu jak, terow, ni Bukal, nah, kacik, Bampu jatuh ke ni Bekal dah kasi tu jatuh Bampu pun kenal Ni kira-kira um, bampu jatuh nah, Yang ni berikutnya Ada bampu jatuh nah, Bayang kek kau Itulah yang kita ataupun lagi. Tapi tak kubuka, tak kubawa rumahnya, dengan lupa yang tempatnya. Dari cerakal wajibnya itu, bahawa diperoleh akan upah itu lebih daripada hutang, bayar cicis, setahun. Bila kita kubagam itu, betul tangkitkan kan? Betul kubayutangji. Dan lebih daripada tempat curiamanya, betulnya, mereka bangkan tuhnya, lalu kau Mesti tahu ke apa yang dihubungi Seperti tadi Mesti memperoleh umurnya Dan daripada khidam yang Menghidam untuk kita makan, dia Punya saja anda muda, mesti Mesti untuk untuk utah Pujuk pakaian untuk muda Dan untuk makanan untuk muda, Jika berkena berhubung Kepadanya Punya orang boleh muda, atau halaman itu orang boleh muda Halaman itu orang yang boleh muda dan demikian lagi, disyaratkan lebih daripada pakaian Dan daripada belanjanya, kutip belanja ini Bulu-be, berpahas Dan daripada orang yang lazim atasnya anak bakar Bulu-be itu semua, anak cerita pas-pahnya Dan dia oh, wajib waktu mana pengguna waktu lelita Apakah dia nak wajib? Upa yang lagi, di. Upah yang wajib waktu lelita ini Yang upah itu waktu lelita, dia nak wajib Hal ini juga, 60-60 Jujurnya dalam mempunyai bayi mua dalam pak cok Jujurnya dalam memutang dalam mempunyai bayi Tidak ada wajib Tetapi syarat kaya mereka itu Lebih daripada belanjaannya pada hari mengupah itu Tama-tama kaya wajib sih Belanja-wajib lah belanja-wajib lah bagi Lagi nanti orangnya Belanja-wajib lah Lagi nanti Orang tahu pahnya Lagi Adya teh badung lebih yang belum jadi kalau kau nggak nganggut, em danjak ke keluarga ayah, ke ke Ya. Ya. pun dapat upah dengan purang kaler E3 pun yang global nak jadi dia. Ah. Dan tiada serakan lebih daripada belanja gulangnya. Kata oh jangan sudah lah. Sebab itu dia duduk pula. Betar dia jangan cakap tu. Betar itu benar betul ape boleh. Betarunya ke pada bapa-bapa. Hah? Dan bergila. Dan lagi serakan bahawa adalah orang yang diupah yang diupahkan Menghajikan akannya itu telah mengerjakan ia akan nasibah dosa Sampai hmm. ini dia haji itu ya. dia nak tak dia nak sampai lama pun, tak jauh-jauh, tak jauh-jauh Nah, ada kemah ya. ya. nah. Ini syarat dulu Syarat orang yang tak kumpahnya bukan di sini nah, yang partuh ya. Yang jauh-jauh Yang jauh-jauh, yang jauh-jauhnya pasti yang partuh, yang besar Kita kena pergi nombor makhapak semua Ya Kata-jauh-jauh itu, kita jauh-jauh Haa Kalau sahabat surah je apa ha. Haa Sebab kejap dalam lu kan Karena yang mutabak yang kedalui Saya nak kan balik Mana-mana-mana hmm. Menolak mutabak yang pertama kan Dia tinggal di kena-kena. Hmm. Sahih ramai Dia kan berjumpa ramai Yang kecil-kecil ya. hmm. So, kerja pintu Pintu <coughs> pakai ke Anak-anak kemalau Anak-anak kemalau dan jika reza anaknya itu mewajahkan hadinya Atau reza orang yang lain akan mewajahkan hadinya itu Maka wajib menerima ayah akan yang dihidupkan wajib Tapi berrezah mana wajib? Orang yang lepasnya berrezah mana wajib? Orang yang lepasnya berrezah mana wajib? Haa Mereka ya. rela wajib Kejap-kejap ayahnya yeah. Mereka reza-rela Maksudnya anak wajib terimau ya. Tapi mereka akan mendapatkan hmm. Ataupun mendapatkan orang lain Maka wajib terimau ya, Wajib terimau punya apa? Dan wajib memberi izin Akan orang yang menghasilkan akan dia Wajib terimau di. Dan jika memberi anaknya Itu akan dia harta akan jadilah Jadi apa bagi orang yang Merahjikan akan dia itu Maka dia dah wajib menerima yang akan dia Alhamdulillah hansi, perempuan dah wajib Dan jika wali anak-anak itu akan dia harta akan nyati upah Bagi orang yang merahjikan akan dia itu Maka dia dah wajib menerima Dia upahnya Bano Walaupun tu Bano-bano ni Hansi Bano ni adalah wajib siap Ketulih je upahnya wajib Kenapa yang tak wajib biar anda rambut, mulai jahad, nak yang bagian yang kedua, ke tiga, mulai terang, mampu, mampu, pakai semua. kemudian yang kedua lagi, yang pertama pun ada yang pakai kaupnya, lupa untuk pakai dalam kedua, yang kedua, yang kedua orangerti, dia juga melihat. <tuh. tuh>. Padahal hari wajib atasnya itu haji pada ketika hidupnya, hari wajib atasnya itu wajib atasnya macam yang lain maka wajib atas warisnya atau wasiatnya atau hakim mengubah orang yang menghadikan duit yang lazat atas itu hakim padahal dia meninggalkan haknya namun dia dai hak orang meninggal dia dia haknya dan ahli warisji wajib ubahkan pemilanya dia tutup oleh dia datang dia ataupun wasiatan dewasi ee waktu dewasi orangnya wajib menghadikan uh, uh, ataupun hakim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 maka kalau grup ada dewarenggi walaupun ayo tim no. Eh, ya. Damah hanani tepung bodinya. Anak palang tangga kalau di. Anak Ada. Ada itu dian kombu. Medan itu cobet diang rokak. yang di no. Nah, terdapat wajibnya dan ah. ah, ini cuma dan teman sekde motor cuma yang kalau berkhidmat ni, enggak. kalau macam yang ada kuasa, cukup dengan kuasa, kuasa. kalau macam yang, kalau macam yang, jika melakukan jawab, jawab sih. yang melakukan, mereka semua orang bayang, kerajaan, kuasa, kerajaan, ujian pemahat. kerja itu, orang bayang sih, karena tapi pada sih, ternyata tidak cukup dengan. itu, itu, itu, lama je, peka anak pengaku uh... <melanakan> ke yeah. mm -hmm. yeah. ya anak anak pun ini di di cukup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 Jangan kuat-kuat jangan hentak-hentak kalau nak ko. Haji ada betul. Jadi orang orang. Memang tu. Islamik sudah sudah dia berbual dah. Sudah lima bulan dah. Mati jangan kaitkan. haji semayang ya nak Haji ya tik. Ha. Jangan kita bila bahan nama bahan haji, bahan haji akan tahu apa. Jangan lagi lagi ya. Amalkan. Lagi lagi ya. Ini orang ini, dia wajib Ini ini itu? Wajib wajib, Tidak wajib untuk <ino> no? <tuk> no? nah. tapi ini Nah, Dan jika dia ada hartanya, maka sudah beri warisnya itu mengumpahkan orang yang mengajikan mai itu, atau warisnya itu menghajikan banyak itu dengan sendirinya. You know, ya, -dewa -dewa, itu orang yang berikannya ada tiga harta, ada riakah, yang kedua itu nak kemal, tunas yang mewah mewen, hmm. ataupun tunas siwarisan yang wajib. ah, ah, hmm. ah, hmm. ah, hmm. ah, hmm. ah, hmm. hmm. hmm. hmm. Tidak apa eh. dulu hari belum lagi wajib Wajib ada wajib okay, <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> sunat bagi Paula eh ataupun warnanya dia Arif Haji Dengan Lain Growali. Eh. Nah. Doi banca dua ni untuk motiri. Ha. Nah. Dan harus bagi orang yang halal menghadikan mayit itu Keluarga, kali halat keluarga. Tapi dua kali, dia lu di waris. Ada kada menuaisnya keluarga lu waris. Terasi diharap dulu eh kadulu. Ana kabulin. Haa, ah, kuangga itu lah Buna lagi, itu, itu, <tuh> inna hubungan, inna hubungan itu yang bertemu hantar Kalau mereka itu hantar Kalau waris tadi keluarga, kuangga itu Buna hukuman-buna hukuman Nanti anak bertemu hantar Bukan lah kadang-kadang kan luk Haa Nagi terotek Buka begai itu lagi Kucok lah Kucok-kucok Ya Kau kucok-kucok Nak ada dia Haa Nak kucok-kucok Kucok-kucok Kucok-kucok Kucok-kucok Kau kucok-kucok Kau jika tiada waragali harus harta guna harus di hmm. ha. dan jika law no dengan tiada ini warisnya Banyak, tinggal itu walaupun warisi ada pilih, dia jadi